Kembali lagi bersama Arul Motovlog Jadi hari ini tuh hari Jumat Jam 4 Kurang Jadi sekarang kita mau ke daerah Ciwastra Apa Cisa? Ciwastra Kayaknya Mau ke itu Jomblo hey, hey. Jomblo dilarang melihat ini KTM dulu Iya eh, ada si langganan kucing langganan cut, cut, cut. Cut, cut, cut. tunggu situ jangan kemana-mana awas kalau pergi ngambilin dia whiskas dulu kucing langganan dia tuh tiap ke ATM kesini pasti ada dia terus kau minta kantong plastik Pasien, ya? ih, kemana sih anjing? udah siap siap sih anjing teh, Kay kayak tahu gitu, emang udah sering sih, teh hafal motor dia teh, pindah, pindah, pindah, pindah, bentar cuk. Kalau Matui. Langganan kalau ATM pasti ketemu makhluk ini. Eh, ke songso mana? Sekarang kita lanjut Punten ibu. <laughs> Jadi kita ke daerah Ciwastra ke tempatnya Monkey Monkey MX Design. Ke tempatnya Monkey MX Design. Jadi dia itu tempatnya tuh kayak buat apa ya? Tempat buat ngemodif Modif apa ya body gitu. Jadi kayak motor kalian KLX atau CRF atau the tracker mau pakai body setnya Husky Husky atau TTM kayak gitu akan nah, nggak PNP tuh body body setnya harus banyak perubahan nah, jadi dia itu kayak gitu suka ngemodif modif modif kayak gitu jadi ke sana tuh mau tanya tanya mau konsultasi kayak gitu. Ya kalau kalian penasaran bisa cek langsung IG-nya. IG-nya di mankey manki, mankey Ya emang tulisannya mankey sih. manki MX Design. Atau langsung ke channel YouTube-nya kalau mau lihat proses pembuatan. Kemarin sih saya ngelihat CRF 150L dipasang body Husky, body set Husky 2021. Di channel YouTube-nya bisa langsung ke lihat ke channel YouTube-nya kalau penasaran. Jadi, saya mau ke sana, pengen tanya-tanya: kalau mau pakai, nggak tahu mau pakai body set atau belakangnya doang, pakai YZ, YZ 4,5, atau apa. Itu rubahannya banyak nggak, kira-kira terus total biayanya berapa gitu. Ya, kalau emang perubahannya enggak terlalu banyak, tapi kayaknya sih rubahnya banyak. Kalau mau pakai apa, body di belakang, gadget empat apalagi kalau mau pakai body setnya, pasti ngerubah. Tanki tempatnya lumayan jauh sih, sekitar 40 menit dari kos dari setiap budi. Ah, ini bulu mic nyangkut terus di mulut anjir gak bosan apa eh. stupid <laughs> Jadi gitu buat kalian yang pengen pakai body body set kayak body set Husky kayak gitu bisa langsung ke dia ke monkey MX Design. Cakep sih kemarin ngeliat tuh CRF 150L dia nge-custom pakai body set Husky 2021 apalagi kaki-kakinya udah full bule, co. Tuh, anjir ah, orang apa ngelihatnya teh. Cakep bener body set Husky 2021. WR pakai body set YZ 4 setengah kayaknya cocok. Tapi nggak tahu sih kayaknya. Soalnya kan dimensi WR kan gede. Lebar kan terus panjang. Ya, moga-moga aja cocok. nggak tahu mungkin nanti bulan depan kayaknya selama sebulan bikin kontennya bukan di Bandung lagi kayak di daerah Mojokerto kayak soalnya rencana sih sebulan di sana tapi nggak tahu kalau lebih soalnya kuliah juga masih online cuk nggak apa-apa kuliah online mah Asal jangan pas wisuda aja, nanti online anjir. Masa ya, kuliah 4 tahun wisuda depan komputer? pakai sarung lagi. Atasnya jas, bawanya sarung anjir. Ah. Mending kuliahnya yang online, terus sidangnya online. Tapi pas momen apa, pas momen wisudanya tuh ngambil yang offline. <laughs> biar ada dokumentasinya gitu biar ngerasain juga anjir wisuda tuh kayak gimana nah, saya aku wisuda depan komputer atasan kemeja eh atasan kemeja atasan jas hitam bawahnya sarung terus duduk depan laptop depan komputer nggak ada sensasinya kayak gitu Kemana sensasi selama kuliah 4 tahun deh? Kuliah 4 tahun berujung depan laptop. Nggak ada foto barang angkatan, nanti nggak ada foto barang anak-anak. Eh, aduh, seharusnya tadi lihat maps dulu, cuk. Benar nggak tadi jalur yang sini, tapi kayaknya sih benar. Wah ada teteh polwan Mau dong ditilang Kita ke pinggir dulu Ya ternyata masih lurus Ini buat yang nanyain Yang sering nanyain ini footstep belakang pakai apa? Terus, cara nge apa? Ngeratain spakbor belakangnya kayak gimana? Mau bikin video lagi, tapi ribet. Apa enggak jelasinnya? Kalau footstep belakang, mah soalnya ngakalinya rada ribet sih. Jadi, footstep belakang tuh pakai Satria FU. Footstep robot punya Satria FU atau Jupiter MX sama. Cuma ngakalinnya nanti rada susah Soalnya posisi dudukan ah, Dudukan lagi <laughs> Posisi dudukan footstep belakang WR Itu standarnya Beda Jadi sebelah kiri Sebelah, sebelah kanan itu Dudukannya tuh tingginya beda Kalau sebelah kiri rada ke atas kayaknya Kalau sebelah kanan rada ke bawah Eh kebalik pokoknya kayak gitulah footstep belakang WR tuh yang standar tuh beda ukurannya, panjangnya beda. Coba aja disam disamain panjangnya beda. Kalau nggak salah tuh sebelah kanan yang lebih panjang, sebelah kiri lebih pendek. Nggak tahu kenapa dibikin kayak gitu. Jadi ngakalinya tuh rada rada apa, rada susah. Ya tinggal dipas-pasin aja sih, terus dibikin plat dudukan kayak gitu. Cuma kalau untuk footstepnya pakai punya Satria FU, footstep robot untuk harganya itu kisaran 200 ribuan lah, kisaran 200 sampai 300 ribu. Footstep belakang robot punya Satria FU. Terus kalau untuk spakbor belakang ini ngeratainnya cuma di ganjal plat. Jadi pakai plat kuning. Dilurusin kayak gitu Terus ujungnya dibengkokin ke bawah Dibengkokin ke bawah Terus dimasukin ke lubang yang Lubang, kan ada itu lubang pengait spakbor belakang Yang kotak kayak gitu kan Buat penahannya biar nggak goyang kayak gitu kan Nah dimasukin kayak gitu Jadi di pas posisi pasangnya tuh Rada maksa Aduh, bapak, bapak Jadi posisi masangnya tuh rada maksa Karena kan dia dipaksa bengkok ke bawah Cuma kalau patah mah enggak, soalnya kan body body ori kan lentur, body asli lah pokoknya, body asli mah lentur. Jadi pasangnya tuh rada ke, dibengkokin ke bawah, rada dipaksa gitulah. Ya grimis cow. Ternyata grimis saudara-saudara. Oh, <siller> oh, oh, oh, oh. ntar lihat maps lagi ternyata masih jauh masih lurus lagi ke sana ke arah sana kayaknya ke arah apa sih namanya tuh lupa ingat nanti lanjut di sana aja lah Soalnya masih jauh ini cok. Nanti videonya kepanjangan lagi. 40 menit, kan gak lucu. Kalau video touring 40 menit mah gak apa-apa. Hujan -apa. guys. Ya maklum, pakai motor bukan pakai mobil. Kalau pakai mobil mah gak bakal kehujanan. udah aku mah apa tuh cuma pakai motor. Jangan hamil sama aku. Sama aku. Jangan mau dibonceng sama aku pokoknya mah Kasian nanti kamu diajak hujan-hujanan kunci motor tadi mana Sebenarnya sih tadi mau bos, cuma Takut kamera <laughs> Kamera doang sih yang ditakutin Wah, lanjut lagi Google berembun lagi anjir Sekarang lagi musim hujan Salah tadi mah keluar sore Ya gini kalau keluar sore Pasti kehujanan Soalnya hujannya mah sore Pagi mah gerimis doang uh. Dapet hujan Di daerah bubat Iya, makanya nyari-nyari itu yang bodi, apa kayak cere, bos tengah kan? Kenapa kiri kanan? Iya. Uh, nyari itu yang kayak begitu tadi. Oh, hmm. Apa caranya? Ini ya. Nah, uh. caranya cukup Cuma kenapa berarti pindah kanan? bisa sih di kiri. Di kiri. kalau CRF 2.5 gitu kan kiri kanan ada spesional port iya nah ini enak kalau berubah ini ini terbisa kan sudah berubah dulu enak yang sama yang ini sama yang ini juga tuh hmm. harus di foto berarti kalau pakai ke belakangnya Z iya berubah dari sini iya hmm. kayak gimana dong ini cabut atau? kan pengennya Kalau pasti banyak perubahan ya. dulu juga jarang ya rubah iya. ya. Tapi sih yang gadget mah si posisinya kayak gini. Posisinya sama? Uh -uh. Jadi sistemnya kayak gini, enggak kayak motor lain kan ada tutup keran uh. Oh Dan, iya. Sudah teratur tutup gitu ketutup. Berarti rubah, customnya joknya dari sini. Iya, yeah. tapi kalau desain bagusan set panel belakang doang atau full set. Sebetulnya sih kalau bagus, bagus, full sih bagus, full? iya yeah. jadi sesuai saya kan belum pernah lihat bagus, rangkanya kayak gimana hmm. tapi model rangka bak cocok bagus, yang aslinya dia dia tapi pingin masuk perangkat Oh kayak kemarin saya bikin CR 50 pengen pakai CR yang dua setengah kan beda yang CR 2,5 kan delta box delta box Kayaknya, iya. oh makanya ngeliat yang di YouTube kan yang CR satu yang mau hmm, pakai Husky iya. kalau Husky kan emang tunggal ya rakanya bukan delta box makanya yang kemarin saya bikin CR agak kurang bungka kan tergantung pernyataan Kalau body yang 4,5 setengah mah, itu uh. gede gede. Iya gede. Hmm, beda sama uh, KTM sama Husky. Eh Husky sekarang gede. KTM yang makin kecil. Kecil body. makin ramping ya. Hmm. Berarti kalau standar lagi nggak bisa? Bisa. Bisa. Iya, yang penting merangkai bagian ininya enggak dipotong-potong kan? Oh nggak dipotong-potong. Yang lain korban, rangka kalau saya merubahin body dipotong, potong oh iya yeah. biasanya dipotong sini di bagian dibikin dulu yeah. ya. Hai, coba-coba hai, hai, hai, deh hai, hai, hai, hai, ini hai, hai, hai, harus hai, hai, hai, hai, hai, kiri, hai, hai, hai, hai, hai, hai, pakai hai, hai, hai, hai, lupa knalpotnya kan, kan kanan jadi spes knalpot tuh di kanan iya. ada knalpot yang kanan kalau untuk wire cuma nggak tahu kemarin dari merek ciri apa has. gitu ya ciri khas tuh nggak bisa dihilang kiri <laughs> kecuali bikinnya dua bagus dua itu udah tinggal custom tapi bisa sih kalau jajet mah eh. tapi yang pertengahan ya karena uh. ada yang bikin buat wire emang nggak bisa pokoknya mau pakai pakai kaki standar, ini emang kelebaran banget kalau yang mana? kaki nya standar ya kayak kayak tapi kalau di wr mah masuknya istilahnya kan dimensinya kan gede ya, kalau ya, wr. Ini kayak ya? Ya. Cnr. Besinya kan udah rangka. Oh iya. Bodiasi ya? Iya. Oke kan masih. Oh lebar Bisa aja sih, pakai hati cuman jalan beda Iya Akhirnya yang yang mana Itu buat kayak Ini KTM? Iya, pakai Semuanya pakai ini tuh Pakai bracket Jadi sininya nggak dirubah oh pakai ini? tapi hmm. kalau body belakangnya catatan KTL ya. dengan layar KTL kan di KTL ada semua. oh ya langkah ini. dulu kemarin ini bikin dua versi, satu tabok, yang, yang satu delta box, yang satu yang langkah. langkah tunggal. Ya, di usai digede ini intinya. cuman aksesoris doang sih, ya. kalau kapasitas -kapasit lain kan sih ada berbagai. Ya. Nih yang cakep nih CRF body asli. Ini lo yang susah. Oh berarti ini Oh motong tangkinya. Oh iya. Ini potong tangki. Huh. Hmm? Oh bukan pakai tangki standar berarti? Bukan. soalnya kan kalau standar tuh agak bulat. Iya agak bulat. Susahnya tuh kalau asli tuh bedanya sama motor lain tuh rangkanya nyatu sama body nah kayaknya nyatu sama body oh, nah ya. sebenarnya kan rangka kan nggak nyatu sama body jadi variasinya nembal gitu oh berarti Atau. nanti dia kalinya pakai apa kau ini ini pakai pelat ini belum beres baru baru baru ini juga apa body asli cakep sih ya. Ini punya orang mana? Ini orang oh, yang di video itu, kan kan? Iya. Yang baru kan? Uh -huh. Tapi yang itu sekarang mah kemarin uh, masih nah, cocok-cocokan. Paling semingguan lagi ini. Saya bikin ngejar ini om. Rata. Iya. Biar kayak S. Nah Karena itu kan dia. Oh, itu oh. aja kemarin ngekalin saya ngekalin kan dia checklist ngekalinnya dari jok biar kelihatan iya rata soalnya kan kita ngejali ini iya kalau ngajar itu ntar ke atas CRF 150 body Husky ngeanker bikin yang ada yang baru cuman bodinya belum datang belum datang yang CRF 2021 2021 itu? oh pakai CRF 2021 bodinya oh itu lebih kayak super konsol banget bentuknya. Tapi kalau saya WR pakai body belakang KTM kayak gitu? Bisa aja. Bisa sih. aja. Hmm, cuman ya itu ntar enggak nyambungnya ya Mazda ke KTM. Kecuali full. Full. Gitu. Kayak inilah asli full. Jadi akhirnya pengen. CRF 150 L pakai body Husky. 2021. Cakep anjir. Ini dia kali pakai flat. Tangkinya bikin dari nol. Jadi di custom tangkinya, bukan custom dari tangki standar, tapi bikin dari nol tangkinya. Ini buat yang mau modif-modif KLX CRF-nya, kayak KLX mau pakai body KTM. Mau pakai body Supra, pakai body apa juga jadi ini tapi ini memang kaki-kakinya udah gede semua, sih. Kaki-kakinya enggak tahu pakai apa. Ini, guys, di Ah, cakep! Jadi nanti asia itu ya rencananya mau pakai body set yz setengah Tapi nanti nyari body dulu, gas sekarang. Soalnya proses pembuatannya lumayan lama, nggak langsung jadi. Karena kan biar presisi, biar hasilnya bagus, ya pokoknya segala sesuatu yang bagus mah nggak bisa cepet. Ah, cakep nih nanti kalau jadi mah, pakai bodi Haski anjir. Jadi proses pengerjaannya itu kisaran 2 mingguan lah. Jadi harus nunggu motor santai dulu. Soalnya kan saya juga mau ke Mojokerto bulan depan, terus harus nyari bodinya dulu, bodi YZ bodi set. Tadinya mau pakai belakang doang, pakai YZ 4 setengah, cuma kata si omnya lebih bagus full set. Jadi konsepnya itu jadi WR4 setengah, bukan WR155 lagi jadi WR4 setengah, jadi bodi setnya pakai YZ 4 setengah. Terus headlampnya pakai wr4 setengah. Oke, okay. ini udah lumayan gelap, udah jam berapa? Jam 6 Eh, Kang? Balik, balik, balik. Jadi tadi udah konsultasi, udah nanya-nanya, rubahannya kayak gimana kalau mau pakai body set YZ? Ini kiri apa kanan sih? Kiri kayaknya. Ya. Jadi udah nanya-nanya, kalau pakai body set YZ 4,5, rubahannya apa aja? Katanya mah paling rubah di tanki. Jadi tank tapi tanki teh enggak. Istilahnya nggak pakai tanki ori, jadi bikin Bikin tanki lagi gitu. Bikin tanki lagi, nyesuaiin sama bodi z empat setengah. Jadi buat yang mau ngemodif motornya CRF atau KLX, <coughs> mau pakai bodi Husky, KTM, atau pakai bodi Karisma, bodi Supra juga jadi kayaknya. Bisa langsung ke situ, bisa langsung ke poin apa? Lihat IG-nya atau channel YouTube-nya langsung. Kalau yang pengen lihat proses pembuatannya, bisa langsung ke YouTube-nya. Kalau yang mau konsultasi, bisa langsung ke IG-nya, Instagram-nya. Tadi tuh ngeliat tuh pembuatannya terapi, jadi masang bodinya tuh nggak asal-asal, istilahnya nggak asal-asal pasang gitu. Jadi presisi rapi, jadinya kayak ada. Misalnya kayak ada celah-celah dikit kelihatan, kan itu kan ngaruh ke penampilan. Nah, sama dianya diakalin biar ditutup pakai apa gitu biar nggak kelihatan jelek. Terus bagusnya lagi kalau ngemot diff situ jadi nggak apa nggak ngorbanin rangka ori, istilahnya nggak pot rangka orinya itu nggak dipotong-potong, nggak di nggak dipotong-potong, terus nggak dibor-bor kayak gitu. Jadi Lebih nyesuaiin ke body Daripada kerangka Jadi nanti kalau mau di standarin tuh gampang Karena rangkanya gak diapa-apain gitu Dan ini Dan prosesnya juga lumayan lama sih Dua mingguan Bisa lebih mungkin Ya paling kalau emang Udah punya body SE nya kayak gitu Bodinya sendiri ya tinggal bawa aja ke situ Terus dibikin Oke okay, mungkin segitu aja videonya untuk hari ini nanti kepanjangan videonya lagi dingin anjir oke ditunggu konten selanjutnya see you next video